Abang Iwan yaitu Arnawan channel. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe nya serta nyalakan loncengnya. Oke okay, saya sudah penasaran istilahnya kenapa Abang Iwan ini sampai kultur shock gitu. Apa yang dilakukan oleh warga Malaysia ataupun masyarakat Malaysia orang-orang Malaysia di sana ketika selepas makan atau di restoran atau di mana nggak ngerti juga ya kan. So langsung saya kita play videonya. Let's go. Oke. Okay. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wa wa wa Selamat datang wa di Arnawan Nasi Channel. kambing bakar okay, Cicak air asam ingin, terbaik uh, Review makanan ya Nasi kambing bakar Cicak air asam merci. terbaik Ini oh. kawasan dekat uh, Kota Damansara uh, Oh Damansara. Berhadapan dengan Masjid Kota Damansara uh, Korang boleh wish nanti akan jumpalah alamani. ni ah. uh, Dia dekat-dekat daripada Masjid Uh, Kota Damansara Sebelah tepi tu Memang ada kedai dia lah Mana okay. tahu Puan-puan Tuan-tuan uh, Mana tahu Tuan-tuan Lalu dekat sini singgah sini Boleh makan lah Memang Saya pun nak, uh, Baru nak review uh, hmm. Tengok macam okay. Ramai sangat Ada apa ni kan, ada apa kan? Saya first time Sebab saya pindah ke Kawasan Kota Damansara Okey okay? okay. Apa-apa jangan lupa Tekan tombol subscribe Agar saya bersemangat Membuat video-video terbaru betul, Jom betul. ikut saya makan Di Kedai Nasi Okay Okay, kita kena beratur uh, kalau Oh, kita beratur sini, guys Kita kena beratur uh, Oh, ambil sendirilah ni Di sini ada berbagai pilihan ya Nasi biryani ada oh. uh, Kambing oh, biryani sedanya. pun ada Ayam kurma pun ada ayam Daging masak hitam pun ada Macam-macam lah uh, Di sini kalau kita nak makan Tambah nasi pun boleh ya Tambah nasi Ah, tambah nasi pun boleh. Sebab nasi dia sedap. Okey, jom kita makan. Oh my god. Okey, hari ini saya ambil Allah. nasi priani. Uh, dengan ayam masak merah. Itu uh, oh. dia. <laughs> ayam asam. <laughs> Primus dekat sini. Eh. Makanan. Tuan-tuan uh, bolehlah main sini kalau singgah Dekat Masjid Kota Damansara. Ya Allah. Berhadapan depan-depannya. Depan kalau saya dia tengok memang sedap dia, sangatlah, guys. Dia... Nak sangatlah saya sedap. ni untuk oh, makan nasib dia ni lah. Tengok depan-depan saya pun, kita makan sama-sama. Saya dah lama ha, juga saya tak, tak makan. Kenal, tapi saya sekali satu meja, kan? Okey. Ui, sedap nasi dia. nasi dia pecah-pecah, guys. Hmm, Sedap hmm. je, kan? Segal pula. Nak tengok muka. <laughs> Sebab malu, kan, ada orang. Saya rak macam masjid ni je lah. <laughs> Okey, ayah asam, kan? asam dia. Ayah asam dia. Nasi berani dia pun sedap. Ya nasi dia pun pecah-pecah yang asing-asing. Ya. Satu-satu dia comel, dia kedai. Dia hmm, kedai asli guys. Ada dekat. orang boleh nak sini ga. Hmm, enak nasi singgah. Uh, mana tahu uh, tahu tempat alam ini dekat Masjid Kota Damansara kan? Aku uh, sedap. Nasi dia sedap. Aia asam dia ni bersedap. Satu menu ini dia harga dia bagi RM12 je. Ya. Oh murah. Masak merah dengan hmm, so apa? Aia asam. Hmm. Pastu saya ambil kerupuk sikit, pastu saya ambil nasi. Hmm, ini saya hari Jumat lunch, makan tengah hari. Aia, air dia free eh. Ya. Aia sirap free. Hmm, kita oh, boleh ambil, sudah dapat air RM12 di dia. Di tempat inilah ah uh, tempat air dekat depan my tu my dah gaya. ada science dia orang sediakan air sirap. Auto habis sini ni ngajak-ngajak uh, ngajak isteri si buat makan si nasi biryani Datang sini kan. Uh, datang sini datang sini makan. Memang nasi dia sedap. Hmm tempat ada ikan bakar pun ada. Kambing wuu. bakar pun ada. Macam-macam ada. Uh, apa? Ayam masak merah, daging Hitam, Aha, masa hitam Kambing Daging masa hitam tu macam mana? Alhamdulillah hari ni makanlah sedap guys ah. Alhamdulillah Bolehlah Datang main sini jemput makan tau Jemput main sini makan Memang rasa dia terbaik hmm. hey, Ramai Ayam sedap, lah semua lah Orang, ah, orang ambil tu dia. Sebab ayam dia besar guys <laughs> Ok guys Alhamdulillah memang sedap hari ni saya makan Kita tengok apa yang terjadi selepas ni Ok, okay. Okay guys, macam ni lah suasananya ya. Saya yang sangat uh, respect dengan orang Malaysia. Lepas makan, diorang letak sendiri tau. Uh, ini oh, yang saya, saya kira pekerja tadi uh, tu. Bukan. Lagi satu makanan dia sedap. Lagi satu customer tu, dia oh, letak seron. sendiri tau. La, sampah buang, sampah. macam Ini kita pergi tau. Bukan kita free. Tapi kita orang Malaysia ni. Dia macam macam mana tau. Terbiasa dah terbiasa dah. Rendah hati, macam ni tak? Kalau kita makan macam ni, siapa yang nak kan? siapa Orang tak nak lah, makan lepas makan kena kemas sendiri. Tapi tadi tu tadi kita tengok. Okay. Saya banyak uh, apa ya uh, belajar daripada warga, uh, warga Malaysia ni. Rendah hati, makan kemas sendiri. Lepas tu diorang ni apa? Uh, apa namanya Tidak Apa ya Tak tahulah memang rasa Disiplin tu memang Luar biasa hmm, sekali Orang Malaysia ni okay, okay, Lepas tu okay. Satu uh, Ada acara kenduri Kadang-kadang kan Itu hari pun Saya pernah buat video juga Dekat KL Central uh, Dia orang pun kemas sendiri ini nampak buktinya ya? Oh iya Kira Saya mereka Rekar cerita Atau macam mana Ini Aha. menandakan contoh yang baik Warga Malaysia betul ni Patut si, dijadikan si. contoh Kerana apa Kalau awal lah semuanya makan Kedai Nak tak kemas-kemas macam tu Mana dia orang nak Sebab kita dah bayar kan Memudahkan macam tu ni, orang kan? Memudahkan Orang Malaysia ni Betul uh, Macam tu lah sifat betul. dia orang, ya uh, Kita kena Kena belajar macam ni Sifat dari yang macam ni kan uh, Itu yang membuat betul, negara betul, betul. kita membangun dan Menjadikan contoh tauladan uh, Kepada Negara-negara lain apa tu Diorang kemas sendiri guys Diorang kemas sendiri Lepas makan Bayar Wee. kita makan Saya pun Ikut juga lah, tiru juga lah benda ni kan Betul, betul jugalah, kan? Lepas Mereka makan kebaikan sendiri, Macam tu lah Kan ha, Nampak tu Belanur ada situ belum basuh lagi kan ha, Memang selalu lah nampak tu Dia orang letak sendiri tau Ini ini saya Jadi, bukan nak Beres-beres uh, lah bukannya. guys Setelah makan tu diberesin Kenapa gitu apa? kan Benda ni benda yang baik Patut kita tiru Betul ha, Kan sendiri. gitu kan saya cakap Jadi lebih, meja lebih, bersih benda yang tetap bersih Orang setelah kita itu enak kan, gitu kan? guys. Benda Benar. yang positif, benda yang baik uh, Ada netizen cakap Iwan, janganlah awak cakap uh, Bahasa Melayu Lepas tu macam mana saya tak cakap Bahasa Melayu kan? Bet Betul tak? Penonton saya pun semua orang Malaysia uh, Jadi saya kena cakap orang Malaysia lah kan nah, Nampak saya tambah ayat lagi Dah agar dah <laughs> Uh, ada yang netizen cakap Iwan tak payahlah puji-puji Malaysia Tak payahlah uh, Nanti buat pergaduan Buat apa benda ni kan Benda yang baik buat apa Kadang-kadang saya tak faham lah netizen-netizen ni uh, Benda macam ni pun dipertikaikan Benda yang baik kita war-warkan lah uh, benda Betul si. Kita ada komunikasi yang apa? Telekomunikasi yang baik Kita kan harus Wan War benda ini kan, benda ah, yang baik. Jadi, jadi yang di-share itu kebaikan-kebaikan, bukan kayak yang sebelah sana gitu kan. Yang di-share itu bukan kebaikannya, tapi mengwar-ngwar agar supaya bergaduh. Eh, Macam mana netizen yang budiman, Ah. bukan, ah. Otak oh, letak kat mana kat kan. <laughs> kan? Bukan kan? Kadang-kadang saya tak faham ni netizen netizen. Ni yang kebaikan ni. macam ha, kita... macam kejap-kejap. Saya pause lagi. Macam contoh baiklah untuk kita semua ni. Ha, bukan hanya untuk orang Indonesia ataupun orang-orang mana-mana kan. Semua yang tengok video ini, orang mana pun, nah di channel Abang Iwan ni takkanlah semua orang Malaysia, takkan semua orang Indonesia yang tengok. Pastilah ada orang Singapura, Brunei, Thailand semua. Nah, yang faham dengan bahasa Melayu Yang faham dengan bahasa Indonesia Itu juga pasti akan menonton Dan ketika mendapatkan istilahnya Suatu hal yang baik Kita tiru Bukan niatnya untuk bergaduh-gaduh kan salah. Eh Buat benda baik salah Buat benda tak baik ah, Saya ikut juga Pak apa <laughs> Oke okay, Saya tetap bersemangat saja uh, Membuat video-video seperti ini uh, Tanpa itu Saya akan bersemangat Masya terus Membuat video-video yang Menebarkan kebaikan, kerana apa, video saya ni selalu positif. Saya tak Betul. pernah uh, membuat video-video yang negatif ya. Uh, Insya Allah, uh, saya membuat konten ni bermanfaat buat orang lain dan menjadikan contoh tauladan kepada negara-negara uh, negara lainnya. Nanti saya akan bagi uh, bagitahulah, saya pada negara saya, nanti saya balik kampung di Malaysia macam ni, orang Malaysia macam ni. Jadi kan benda baik kita harus war-warkan nanti betul. kita balik kampung nanti Supaya kita orang cerita juga dengan maya gitu. kita. Cerita dengan saudara mara kita. Cerita. Betul tak? Betul. Karena apa? Benda yang baik. Benda yang baik kita harus cerita. Betul tak? Betul. Ha. Betul sekali. Nampak tu? Benda yang baik kita harus cerita. Ha. Nampak guys? Ha. Sebuah macam tu. Makan kemas sendiri. Ha. kan ha. Letak sendiri. Hmm, ada, tak ada tak kemas tu? Lah, ya. saya, <laughs> saya juga, ada tak kemas? Ada satu tak kemas tu. Jadi benda yang baik kita kena tiru, nak, kan? Betul tak? Bukan betul. Betul nak, sekali. Uh, apa? Bukan kita nak mengait kan? Macam ni macam ni tak? Jadi benda yang baik kita harus warwarkan, betul tak? Betul. Uh, macam inilah suasana di kedai ni ya. Uh. Saya pun macam teruja lah Dekat kedai ni kan. Uh, seperti ini suasana makan di restoran Malaysia lepas makan letak sendiri letak cawan sendiri basuh tangan sendiri <laughs> betul lah gurau je. Oke okay, terima kasih ya yeah. kepada korang yang sudah support Masya channel Allah. saya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan dan puan-puan saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey. Alhamdulillah nasi saya pun dah habis dah. Nasi pun dah habis dah. Nasi pun dah habis dah. Okey terima kasih. Memang sedap. Kepada korang yang sudah support channel saya. Oke, okay. next video kita jumpa lagi. Bye, assalamualaikum. Wasallam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, guys, dan selesai videonya. Soalnya tadi sharing video daripada Abang Iwan ya, pasal kebaikan-kebaikan. Sebenarnya kalau kita tengok konten Abang Iwan, semua kita tengok istilahnya, beliau hanya share istilahnya kebaikan-kebaikan. Dan itu agar kita yang menonton juga terikut, ya kan? Agar juga supaya kita itu melihat dan ketika melihat wah seronok ya wah senang ya kayak gitu ya Sehingga kalau kayak gitu kita itu istilahnya kayak meniru kalau kita sudah meniru kebaikan, maka kebaikan itu akan berguna bagi kita. Tapi kalau hanya melihat, ya mungkin berguna bagi orang lain juga yang melihat seperti itu. Akan nah, tetapi jadilah kita sebagai orang yang pelaku kebaikan itu sendiri. Karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, sedangkan keburukan akan juga kembali kepada diri kita. Tidak ada yang tidak uh, istilahnya adil di dunia ini. Semua Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya balasan mau di dunia maupun di akhirat. Ketika kita melakukan dosa sebesar buih yang ada di lautan, itu pun Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengadilinya dan ketika kita berbuat istilahnya kebaikan sebesar biji sawi pun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala dan balasan kepada kita. Jadi ingat bahwasanya setiap yang kita tuai, setiap yang kita tabur pasti akan menuai nah ketika kita menuainya itu kebaikan apa keburukan setiap kita mendapatkan suatu hal itu keburukan atau kebaikan tinggal kita pilih mau syurga ataupun neraka itu pilihan kita semua yang terpenting kita sebagai manusia hanya saling mengingatkan hak, watawasawbis sabar jadi ketika kita sudah mengingatkan maka selesailah tugas kita ya jadi mari kita semua bersama istilahnya meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Sehingga kita menjadi insan yang khairun nas amfa'uhum Ya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lainnya Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh